Nah jumpa lagi sama aku ya guys ya Jumpa lagi sama aku sini. Aku masih main di start princess Dan aku bawa model 100 ribu nih guys Aku mau mencari profit dengan pola terbaru nih guys ya Semoga aja kita dikasih next win Atau GPGP yang mantep nih guys ya Semoga aja ya guys ya Oke okay, Ini yang baru hadir Yang baru datang nih ya Jangan lupa like, komen, dan share nih guys ya lain yang belum subscribe dimantu dong Dimantu supportnya dengan cara subscribe ya ya Dan aktifkan nih lonceng notifikasinya cuy Agar kalian mendapatkan info terbaru dari, e, dari channel kita yes, ya Atau info pola terbaru dari kita ya yes. Oke di sini aku e, langsung gas aja di naikin bed dari 400 di putaran 10 turun boleh ya Cintang 2 ya Semoga aja aku dikasih paste ini Semoga aja lagi aja. Nah, di sini putarannya sudah habis nih co. Dan saldo kita pun sudah berkurang ya, guys. Hmm. Tanpa pikir panjang aku langsung gas aja nih. 30 quick ya, entang 2 dibet 1.800 ya. Nih, dibet 1.800. Aku berharap ya, cepatnya lah cuy, kita menapa ya, yang kita dapatkan ya, co, ya aku berharap sih cepet aja guys dikasihin si ke sini. Oke okay, sini kita masih farming farming hmm, farming farming di early kan di early game nya ini. Oke okay, di tiga skater ya yang ke satu di atas sini aduh yang ke dua kalau mie apain cek cek. Oke okay, biarunya juga pecah di sini. Hmm, mantap man teteh tidak beralihnya dong ayo. Ih. Terus lah perkaliannya dong Mirna nah, Aduh 18 ribu itu cuman lewat doang Gak ada perkaliannya Cok ya Cuman dikasih 18 ribu aja kita lihat Tanpa perkalian ya Nah yang kalian pengen main langsung gas depo aja Di tempat kita ini mis, ya Di tempat kita ini dan langsung daftar aja ya, ya Dan gunakanlah uang lebih Atau uang kena kalan, kalian cuman ya Jangan menggunakan uang makan lah ya atau waktu-waktu pokok -waktu -waktu -waktu rumah tangganya kan kayak ya. Cia? Ini cuma hiburan untuk mengisi waktu luang Anda. Dan mainnya ya berezeki aja itu ya. Taruh kenanya adik lawan sama-sama aja ya guys ya. Cia? Dan semoga aja kalian JP -kel, coy. Oke, di sini kita rap up lagi nih saldo kita ya, up lagi saldo kita. Anterung deh kita Anterung antrungkat kita ya. Tapi di deh lagi dua scatter di sini terpantau rapi tapi belum ya, cia, ya. Masih belum ngasih coy ya dan saldo kita kembali kembali lagi nih. Ini di, kayak kembali lagi nih. Bisa ya, ya. kembali ke 60. Dan bakal eh uh, oke okay, di sini dapat saldo limpah ya guys. Ya 69.000 ya tak Oke. Okay. Love-nya itu tadi betul love-nya pecah ya guys. Tamalah lagi loh. Ini mantap nih ya. sih. Memang mantap dah ya, CS memang mantap ketaminis ya, ya. Polanya memang mantap ya. Oke, okay, sensasional di luar ya guys, sensasional di luar ya, Dan sensasional yang pertama ini nih guys, ya, langsung ke 450 nih guys Dan disini kita bel, uh, belum mendapatkan free spin ya guys ya Belum mendapatkan free spin dan aku langsung turunin bet-nya ke 2400 dan aku langsung gas buy nih guys ya Semoga aja disini aku mendapatkan free, uh, profit ya guys ya Dan untuk pola GTA ini yang baru kita gunakan ya kalian bisa lihat aja Kalian bisa, bisa lihat aja. Nah, kalau mau ikutin pola ya apa-apa ya, ya, Kalau punya pola sendiri ya lebih bagus ya, Oke, di sini udah kali 10 yang kita dapat ya, ya, Oke, mantap. Eh dong, tambah lagi, dong. Oke, matahari di sini, Mantap ya, ya. Udah, udah, udah. Udah, udah, profit nih, ya. Udah, balik moda, ya, ya. udah balik modal, Dan tetap kalem, sih tambah ya gitu ya ya putar-putar aja putar-putar aja ah, yakin aja dulu ya yakin aja oke okay, ditambah lagi nih ditambah lagi putaran kita ya ya memang kelas nih jernanya memang hari ini memang kelas banget nih ya. oke okay, semoga aja ya kan ditambah lagi kalian ya ya oke okay, sini dapat kali empat kita, ya, kan kali 14 nih yang kita dapatkan ya Oke, okay, yang kita pegang di sini saldonya 30, 300 nih, ya. Teh. Ada pegang saldo di seketernya dan sekitar masih 300 nih, Teh. Semoga aja kita dapat lebihnya, Teh, ya. Gimana okay, nih pecahannya? coy, ya? pun cuman kentang banget ini. Oke, nah, okay, nah, langsung dikasih nih, Teh, ya. Nih bilang tentang ya kan pecah bintang ya, ya. Memang harus inden dulu lo, ya. 15 di sini dapat super bill lagi kita coy ya. Mantap coy. Emang emang kelas banget lah hari ini ya coy. Langsung gas deploy ya, langsung gas deployan ya. Jangan main nafson ya guys ya. Oke. Okay. Lumayan kita dapat rainbow. Lumayan dan 400 tadi coy dan plus pun masih tinggal 6 putar lagi nih coy ya. Intinya kita udah profit di sini coy. Intinya kita udah profit dan ya enggak rugi ya guys ya. Enggak rugi kita banyak. Gimana nih, ayo dong ditambah lagi ayo mantap nih, tambah lagi nih cuy ya, oke lagi, sik nih ya Sisa tinggal 3 spin Aduh, mana nih cuy cuy nah, Cuman dapet pak Rasko, belum 4 ribu, gak apa-apa cuy, -apa penting kita udah profit, nah, ya udah profit nah, dari saldo kita 100 ya, up ke 600 nih cuy ya langsung kita bedain aja siapa nih cuy ya up. dan disini aku mau nambahin pola nih yes. nambahin pola ke 30 ya cuy yes, ya nambahin pola ke 30 di bed lah peras nih aku mau spin-spin manja dulu ya cuy yes, ya farming-farming manja dan aku masih penasaran nih cuy ya masih penasaran nih kenapa belum mendapatkan free spin nih nah itu deh cuy oke lagi putar-putar lagi nggak belum uh, mau, ya? Oke, okay, kita spin ente ya? tiga free spin ya? tapi tidak mau nambah satu lagi, cek. Ya? Ayo dong Mirna, tunjukkan, Tunjukkan ya? pesonamu Mirna, <laughs> Oke, okay, ini bintang pecah dua skater, dan kita menunggu dua lagi, nih, satu lagi kagak mau juga, co, ya? Emang, Mirna ini kagak mau, nih Mana, ini free spin Ayo eh, dong yang mantep-mantep lagi Biar kita langsung lede ya, Oke okay. Lagi Mantep disini Batu love nya Oke okay, mantep lagi, ya bisa 11 skin nih Masih belum terpantul ya Intinya ya itu tadi sih. Sabar Main kalem Yang penting lede Oke, okay, putar-putar lagi Farming-farming lagi Dan aku masih penasaran nih, Coy ya, Memirnai nih, ya, guys, ya Kenapa dia tidak mau ngasih kita frisipin nih, Coy Masih penasaran aja, Coy, ya Aduh Kalau dikasih kali oranye Apa mantep juga nih, Coy Kali 100, ya, ya Atau kali 50 ya, ya, Atau kali 250 ya, ya, Mantep juga nih, Coy Tapi itu pula, ya, guys, ya Agak mau, Coy, Coy Susah benar nih ya, dapat kapal kalian kayak kayak gitu tuh. Jadi cuma oke doang, cuy. Kali kita mendapatkan kali uh, orange sih aja ya. Oke, okay, sini kuningnya pecah. Oke. Okay. Lagi Perkaliannya dong Aduh, aduh. Bisa sih, guys. nih coy, ya. Oke, okay, konek enggak juga konek, cuy. Aduh ini putaran kita sudah habis ya Putaran sudah habis. Aku mau menambahkan pola nih guys ya. Aku mau menambahkan pola ke 30 auto spin lagi nih, ya. Dan kalian bisa lihat contoh polanya ya kan dari awal sampai akhir ya guys. pola aja simak aja videonya ya. Simak aja videonya yang aku ingatkan sekali lagi yang pengen main mainlah lah cuy ya Tapi menggunakan uang lebih cuy Jangan menggunakan uang nakal nih cuy eh, Jangan menggunakan uang pokok ya guys ya Atau uang makan jangan digunakan ya guys Ini cuma hiburan untuk mengisi waktu luang anda gitu Dan disini aku mendapatkan uh, profit 600-100 gitu ya Up Langsung ke 600 Dan terima kasih yang sudah nonton uh, video kita dari awal sampai akhir ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang support kita terus. Tiap-tiap terus ya, guys. Ya. terus dan pantau terus agar um, kalian mendapatkan info terbaru dari channel kita atau update terbaru dari kita, yes ya. Oke. Okay. Nah, gitu yes ya. Mohon um, maaf ah, kalau aku banyak salah omong atau salah kata nih, yes ya. See you next time dan bye-bye.